ada sebuah info spesial bahagia dari Indosiar Karena tinggal 18 hari lagi Acara Hood Indosiar yang ke-27 akan digelar bersabat, ya Wow Masya Allah banget Mudah-mudahan acaranya lancar Jangan sampai lupa Jangan sampai terlewatkan Karena dikabarkan idola kesayangan Leslar akan hadir di acara tersebut Perhatikan juga kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar Nantikan dalam 18 hari lagi ya kemeriahan Hot ke 27 Indosiar bersama artis top serta papan atas tanah air Hanya di Indosiar ya, hashtag 27 Indosiar luar biasa Wow, Masya Allah banget Karena di acara Indosiar tersebut bakal diisi oleh artis-artis top papan atas Mudah-mudahan saja idola kesayangan kita bisa tampil Memberikan kejutan bahagia untuk kita semua dalam postingan tersebut banyak komentar tanggapan yang diberikan dari para sahabat yakni dari akun Umi Putih Alawiyah menyatakan di kolom komentar Bismillah semoga ada Bunda El Masya Allah banget ya Leslat dan tentu para sahabat menunggu banget kehadiran Inolah Kesayangan mudah-mudahan bisa tampil bisa memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Ke Kabar selanjutnya para sahabat Hari ini adalah hari kebahagiaan yang dimana tanggal 24 hari ini Itu tepat banget persahabat ya Monseri Leslar yang ke-17 Mudah-mudahan di Monseri yang ke-17 ini Idola kesayangan diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan selalu diberikan persahabat ya, Tentu kekuatan, kesabaran dalam menghadapi banyak sekali rintangan di luar sana Yang selalu menghujat, memfitnah banyak yang tidak suka dan tentu kita sebagai fans sejati, tetap optimis, tetap satu tujuan mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan doakan juga persahabat yang mudah-mudahan rumah tangga idola kita ini diberikan kebahagiaan. Amin, robbal Alamin. Selamat tanggal 24 yang ke-17 persahabat ya, warga, warga Konoha. Tentunya, nggak menyangka banget perjalanan cinta yang sangat luar biasa berawal dari pertemuan Wan Mienso, Lesti, dan Rizky Pilar. Akhirnya, tentunya sudah menjadi pasangan suami istri. Ini berkat dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan kakak Rizky Pilar. Banyak komentar banyak tanggapan juga yang diberikan di postingan ini persahabatnya sebelumnya. Postingan ini diunggah atau di post kembali oleh akun Lesti Bilar Team. Banyak komentar yang diberikan salah satunya dari akun gmail.com Selama tanggal 24 yang ke-17 bulan, semoga Allah selalu memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal apapun, bahagia selalu dan dikelilingi oleh orang yang baik Dan doa yang terbaik mereka berdua untuk Les La Lover semakin jaya, semakin setia, semakin kompak selalu, semakin semangat terus Wow, doa sekaligus support yang sangat luar biasa Dari salah satu fans sejati, mudah-mudahan doa baiknya terkabul dan kita buktikan persahabat yang kekompakan dan kesulitan kita Selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga persahabat ya Oh manja banget ya Dede Elasti perhatikan di postingan foto ini Ini memakai kacamata Dan di situ ada foto anak kecil yang sedang memakai kacamata Dengan gaya memakai kerudung dan bajunya hampir sama banget persis persahabatnya dengan Dede Elasti Wow ini sih mirip banget katanya Masya Allah luar biasa ya Imut memang idola kesayangan Diunggah oleh akun akunlastibilar.official, ada kalimat caption yang dituliskan. Nemu yang ini lagi, katanya tuh, Masya Allah mirip banget, kata TV 7781. Mirip banget ya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya perhatikan juga persahabat ada unggahan spesial dari aplikasi Jux Indonesia. Wow, bikin line up konser impianmu dengan hanya 15. Tuh, persahabatnya yang 15 poin katanya. tuh masya Allah Dan di situ di nomor 2, persahabat ya, perhatikan ada idola kesayangan nama Lesti Keciora. Tuh, di bajeng di postingan ini. Di kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan, kalau Minjuks punya 15 koin sih pengen cakrakan kan? Admin, in the index agak sama Kalebji G kalau kamu apa tuh bersahabat, ya lesti dong? Lesti selalu sih disebut. Masya Allah banget ya fans sejati selalu ada aja di mana-mana. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin terjaga. Amin. Dan berikutnya juga persahabat ada sebuah unggahan spesial yang diunggah oleh akun Leslar world atau L2W.id Ini menginfokan persahabat yahyo Voting, like dan komen di feed Instagram at Exposure ID. Yuk sama-sama yuk buktikan kebarbaran kita untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Idola Kesayangan Karena Lesti Kejora ini masuk nominasi The Most Exposure Pregnant Mommy Hashtag Exposure Lesti Kejora Itu cara komentar di postingan tersebut persahabat ya Yang kedua Lesti Kejora juga ini masuk dalam nominasi The Most Exposure Female Public Figure Cara untuk mendukung Ketik di komentar Hashtag Exposure Underscore Lesti ya. Dan yang ketiga Ini pasangan yang sangat luar biasa Best couple banget Lesti dan Rizky Billar Masuk nominasi The most exposure Newsmaker Cara untuk memvoting lewat komentar Caranya hashtag, Ketik hashtag Exposure underscore less lah, yuk sama-sama buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Banyak sekali yang belum paham. Yang belum tahu cara mendukung lewat voting komentar di postingan tersebut persahabat ya Nih caranya ada juga di kalimat cancel info yang dituliskan Jangan lupa gas gun vote, ya Like dan komentar di postingan @exposureid. Yuk satukan kekompakan kita semua untuk sama-sama kompak Sama-sama solid mendukung yang terbaik Lesti dan Rizky Bilar